Oke, okay. stratifikasi sosial adalah strata, artinya lapisan. Kalau bicara lapisan berarti ada susunan, lebih tepatnya ada kelas-kelasnya di sana. Ada kelas satu, dua, tiga. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas istimewa, ada kelas eksekutif, gitu ya. Kata Pitirim Sorokin, stratifikasi sosial itu pembedaan penduduk. Atau pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang secara bertingkat atau hierarkis, sehingga ada yang namanya kelas tinggi, ada yang namanya kelas rendah, ada yang namanya kelas menengah. Kata "bruce stratifikasi sosial" adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai dengan kualitasnya tadi jadi misalnya pelapisan sosial berdasarkan pendidikan nggak bisa kita samakan antara orang dengan gelar pendidikan strata satu dengan strata 2 maupun strata tiga. kalau kita ambil latar belakangnya pendidikan seperti yang dikatakan Bruce jadi ada magister, ada doktor, ada profesor. Itu kan punya punya hirarki tersendiri bahkan dalam dunia pendidikan. Kata Sujono Sukanto strategi sosial itu pembedaan posisi seseorang atau kelompok sosial dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Jadi vertikal itu atas-bawah. Kalau horizontal, kiri kanan jadi sejajar berbeda tapi sejajar kalau yang vertikal berbeda sekaligus berkelas berjenjang atau bertingkat lalu apa dasar daripada pembentukan stratifikasi sosial ini apakah seseorang atau kita bisa secara tiba tiba atau semaunya memberikan bahwa dalam kehidupan masyarakat ini ada stratifikasi ada jenjang ukurannya apa kira kira yang pertama ukurannya dasarnya yang pertama adalah ekonomi dalam pengertian kekayaan jadi harta yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok itu dalam masyarakat menempati posisi yang atas jadi ada di kelas atas secara ekonomi berdasarkan kriteria kekayaan. Jadi enggak bisa orang dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata atau dengan kekayaan yang banyak berada di kelas bawah. Kalau ukuran kekayaan, kalau ukurannya adalah kemampuan secara finansial, secara ekonomi, maka dia akan berada dalam Strata yang atas semakin kaya, semakin atas, semakin kaya, semakin atas. Kemudian, yang kedua, dasarnya adalah kekuasaan atau power dan pemenang atau otoritas. Jadi, seseorang atau sekelompok orang yang punya power, yang punya otoritas tertentu, pasti. Dan biasanya akan menempati strata sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Karena dia tadi, dia punya wewenang, dia punya otoritas yang diberikan oleh masyarakat. Atau diberikan oleh negara jika kita bicara legal formal. Jika kita bicara dalam konteks yang karismatik tadi yang berbibawa berarti diberikan oleh masyarakat legitimasi Kemudian berdasarkan kehormatan, kehormatan ini biasanya berkaitan dengan gelar-gelar kebangsawanan. Bahkan sampai sekarang di beberapa daerah masih masih ada yang menganutnya, bahkan masyarakat. Jadi secara gelar kebangsawanan nggak bisa orang biasa berada pada status sosial yang sama dengan golongan bangsawan. Walaupun memang e, kalau diukur dari perspektif yang pertama secara ekonomi tadi, mungkin di bawah. Tetapi kalau ukurannya adalah e, kebangsawanan berdasarkan garis keturunan yang jika itu masih dipercaya oleh masyarakat, maka dia berada pada posisi yang atas. Taruhlah misalnya di Yogyakarta atau Bali yang masih uh, menganut sistem ini. Orang nggak bisa masyarakat biasa itu menemakan diri ini dengan Sultan Agung Kubono misalnya. Gak bisa. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi lagi-lagi seorang yang memiliki ilmu pengetahuan dapat menjadi salah satu uh, tolak ukur apakah dia akan berada pada status sosial atas atau berada pada status sosial di bawah dengan ukuran ini. Bagaimanapun juga seorang dokter itu akan lebih tinggi posisinya dari perspektif ini dengan seorang uh, lulusan sarjana atau diploma, atau bahkan minister. Karena ukurannya ini kualitasnya juga berbeda manfaatnya untuk masyarakat juga berbeda oke jadi itu dasar daripada pembentukan lapisan atau stratifikasi sosial yang ada dalam kehidupan kita walaupun kadang-kadang antara yang pertama, yang kedua, dan uh, tiga dan empat ini kadang-kadang saling berkaitan dan saling mendukung. Orang dengan kemampuan finansial di atas rata-rata konglomerat yang pasti dia akan mampu untuk uh, sampai pada tahap ini, sahabat. Uh, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dengan fasilitas yang pertama ini dia mampu untuk mencapai ini dan setelah mendapatkan ini dia, dia kemungkinan akan punya akses untuk sampai kepada uh, kekuasaan, kepada wewenang yang didapatkan secara legal atau secara formal. Kadang-kadang keempat-empatnya ini ada atau melekat pada satu orang. Bisa melekat keempat-empatnya. Bisa salah satunya. Bisa dua atau tiga. Atau tadi bisa keempat empatnya Ada misalnya. Orang sudah keturunan bangsawan. Menjelas dia seorang Raden. Orang Dimas. Di Jawa Raden. Kemudian ternyata berpendidikan tinggi, lulusan doktor Dengan pengetahuan yang dia miliki, akhirnya dia juga punya posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan. Akhirnya punya power, bisa mengambil kebijakan. Dan punya wewenang pasti. Setelah punya ini, akhirnya karena sudah punya akses-akses tertentu, aksesnya dimudahkan, akhirnya bisa terus menambah kekayaan. Jadi, ada orang-orang tertentu di mana tempat-tempat ini melekat pada mereka, kemudian apa saja unsur dari... Stratifikasi sosial ini. Yang pertama ada kedudukan atau status sosial seperti yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya. Jadi status sosial itu artinya kedudukan sosial. Posisinya di masyarakat, dia tempatnya di mana. Apakah sebagai pejabat atau sebagai masyarakat biasa itu itu status sosial. Ada yang namanya peran sosial tahun. Jadi, kalau status sosial itu adalah posisi sosial seseorang di dalam masyarakat yang sifatnya tadi hierarkis, peran ini adalah perilaku yang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh orang lain, sesuai dengan status sosial, sesuai dengan... Kedudukannya di dalam masyarakat, atau kalau dia kedudukan sosialnya dalam masyarakat sebagai pejabat, maka dia harus berperilaku layaknya pejabat, tidak bisa dia berperilaku layaknya pedagang. Jadi, misalnya yang diperdagangkan adalah. Jabatan itu nggak bisa itu menjadi satu pelanggaran jadinya. Jadi dia harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan status sosial yang melekat pada dirinya. Apakah status sosial itu tadi sifatnya kaku atau lurus formal atau informal gitu. Dia harus melaksanakan kewajibannya dengan hak-haknya tertentu. Kalau dia seorang raden, kalau dia seorang uh, keturunan bangsawan, maka dia harus berperilaku lain seorang bangsawan. Dia harus berperilaku lain seorang uh, pejabat kalau pejabat. Atau kalau dia seorang siswa misalnya, status sosialnya adalah seorang siswa, maka dia harus Berperilaku layanan seorang siswa, nggak bisa dia berperilaku layanan seorang guru. Itu ya, kalau kedudukan dua hal ini saling berkaitan. Status sosial tertentu akan menentukan seperti apa perannya di dalam masyarakat. Kalau dia berperilaku tidak sesuai dengan status sosialnya, pasti yang terjadi adalah penyimpangan sosial. Entah itu nanti dicemooh oleh masyarakat, dikritik, atau bahkan kalau apa namanya, di dalam satu sistem pemerintahan, jika dia adalah seorang pejabat, maka pasti akan diberikan sanksi. Kita, misalnya, sering mendengar di Indonesia, di berita-berita ini, orang, misalnya yang memperjualbelikan jabatan, atau memberikan kesempatan kepada kerabat mempermudah bisnisnya dan lain-lain yang -lain yang kita sebut dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Hal itu terjadi karena yang bersangkutan berperilaku tidak sesuai dengan status sosial yang melekat pada dirinya bukannya menjadi seorang pejabat tetapi malah menjadi seorang pedagang Oke, jadi antara status dan peran sekali lagi sangat berkaitan nggak bisa dipisahkan seorang guru dia pasti berperan sebagaimana layaknya seorang guru tentu dia mengajar mendidik Kemudian setidaknya ada tiga cara bagaimana seseorang memperoleh status sosial. Bukan hanya seseorang, tapi bahkan sekelompok orang. Yang pertama adalah berdasarkan kelahiran. Jadi seperti yang pernah kita singgung sebelumnya, ada kalangan-kalangan bangsawan atau golongan darah biru. Oke, saya, saya tidak tahu sejak kapan istilah darah biru itu muncul, apakah benar-benar ada darah biru, padahal darah itu darah merah. Ya, nah, orang-orang ini memperoleh status sosialnya itu secara genetik dalam pengertian ya, diwariskan begitu saja, tidak ada usaha apa-apa, misalnya seorang calon raja nggak mungkin dari masyarakat biasa pasti dia keturunan raja atau dari keluarga kerajaan jika bukan anak raja pasti keponakan raja atau cucu seorang raja kira-kira itu jadi seorang raja pasti mewarisi atau mewariskan seorang raja atau calon raja jadi tanpa dia berusaha pun status itu sudah melekat padanya. Tetapi kalau orang biasa dari kalangan rakyat biasa bukan dari kalangan bangsawan, enggak bisa dia menjadi seorang raja kecuali dengan tadi dengan upaya yang besar meruntuhkan sistem yang ada sebelumnya kemudian mendirikan kerajaan baru, dia menjadi raja. Nah, itu pun kalau diakui oleh masyarakat tentu saja dengan uh, punya pengikut gitu. jadi inilah ascribed status jadi berdasarkan kelahiran seperti apa pendahulunya begitulah generasinya kira-kira begitu kamu dari kalangan bangsawan ya nanti lahirnya keturunannya kalangan bangsawan dan itu ada di masyarakat. Bahkan selama berabad-abad, bahkan sekarang di beberapa daerah itu pun masih diakui. E, misalnya yang fenomenal di Indonesia kan di Yogyakarta itu sekarang Hameng kubono ke-10. Sebelumnya Hamengkubono ke-9 bahkan sempat menjadi wakil presiden. Dan nanti juga yang anak-anaknya juga akan menjadi sultan gitu. Kemudian ada status sosial yang berdasarkan usaha. Jadi orang individu atau kelompok orang dia akan memperoleh status sosial tertentu sesuai dengan prestasi yang dia dapatkan berdasarkan usaha-usaha yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi seorang hakim itu yang pasti dia adalah sarjana hukum entah satu, dua atau tiga. Jadi itu itu prestasi yang berdasarkan usaha. Dan setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi hakim itu selama dia punya prestasi yang sama. Seorang hakim, kemudian seorang jaksa seorang eh, apa general atau status-status sosial lainnya yang didapatkan karena prestasi. Jadi dia tidak diwariskan. Bukan karena ayahnya hakim kemudian anaknya langsung jadi hakim, enggak bisa. Belum tentu anaknya prestasinya seperti ayahnya. Taruhlah misalnya hakim sekarang, hakim MK misalnya, Mahkamah Konstitusi sekarang, salah satunya misalnya Anwar Usman. Karena dia adalah hakim saat ini, setelah dia meninggal anaknya jadi hakim, enggak bisa. Karena belum tentu anaknya punya prestasi di bidang hukum sebagaimana ayahnya, atau melewati proses-proses sebagaimana ayahnya. biasanya dia punya prestasi di bidang lain, atau bahkan tidak memiliki prestasi sama sekali. Jadi, kalau status sosial yang ini lagi-lagi sesuai dengan prestasi dan upaya-upaya yang didapatkan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah status sosial berdasarkan pemberian. Jadi, diberikan oleh masyarakat, baik oleh institusi pemerintahan, oleh lembaga swadaya masyarakat, atau oleh institusi-institusi yang ada di masyarakat selain yang dua tadi. Jadi, tolak ukur status yang ketiga ini adalah dilihat dari jasa-jasa yang dia. Berikan untuk orang banyak. Yang paling sering kita dengar dan kita peringat tiap tahun adalah uh, status kepahlawanan, itu adalah status kehormatan. Bagaimana kemudian orang-orang yang dianggap berjasa oleh satu masyarakat, dianggap berjasa oleh satu bangsa, atau bahkan oleh sebuah negara. Atau bahkan oleh sebuah lembaga internasional. Kemudian diberi penghargaan. Diberi gelar. Diberikan status sosial yang terhormat. Prize Nobel misalnya. Pahlawan. Pejuang kemanusiaan misalnya. Ini kira-kira setidaknya inilah uh, cara kita... Memperoleh status di dalam masyarakat Taruhlah misalnya saat ini Kita adalah seorang Siswa Dengan upaya tertentu Dengan Upaya terus menerus Kemudian Kita nanti akan menjadi seorang uh, Kepala daerah Atau menjadi seorang Hakim atau menjadi seorang ketua partai atau menjadi seorang direktur. Hal-hal itu kan berdasarkan prestasi yang telah kita dapatkan berdasarkan usaha-usaha yang kita lakukan. Kemudian ada yang namanya sifat daripada stratifikasi sosial itu atau dari lapisan sosial itu.